Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassholatu wassalamu barikatu ala sayyidina wa lana Muhammadin wa ala aali wa sohbi asma'il amma alhamdulillah. Dene matur nuwun kalan Mbah Kulo niki. Iki sing meksa kula Wonton Mbak Bat, wonten Mas Ismail, Mas Umar, Mbah Anis, meskipun Bantarawo, dan tenal ini yang Kang hormati. mati, nih rilek mawon so, gih, pokoknya ngaji sih, gue suarko. di antara kebaikan Islam niku majlisul ilmi disebut Raudotul Jannah. Tetes, Raudotul Ulum niku mestine gue Raudotul Jannah. Pertamanan suarko, suarko gue kepena, kepena, gue melani, Niki gue Ismail Masumar oleh kereng kalau ini kok ngamuan bujuan ini oleh ngamuk orang Widadari kok ngamuan terus suargo itu relax, nyaman terus ini lagi suargo aneh suargo kok kuru kelaparan itu aneh suargo ini ku nyaman <tose> ini mulai mulai berulang suargo kok bujuan ini sijir nah ini kok kayak asli ini <tose> kenapa Raudotul Ulum dikatakan Raudotul Jannah kalau latih logika kalau beda mawon. ketika anda punya mobil banyak, punya uang banyak itu artinya anda untuk senang itu tergantung banyak hal mobilnya banyak, uangnya banyak dengan orang yang gak punya apa-apa cukup bahagia dengan uang 10 ribu atau seadanya logika yang dibangun adalah keren mana orang yang untuk bahagia butuh banyak hal dengan sedikit hal. Ini pinter putih. pinter sing bahagia dengan sedikit hal. Itu cara kita bernegosiasi dengan zaman yang seperti ini. Ulan sering nasihati santri-santri tentang kampung-kampung. On ketemu Pangeran, sewan gowo alpat songo, gowo mobil miliat, gowo uang miliaran. Dengan soan Pangeran, enggak sujud. suci. Yang mesti dibenarkan Allah itu pasti suci. Nah sekarang itu, Ini saya mau menonton, ini patrisma saya nih menonton Mbak Pes. Kalau sering menghindari dari acara-acara publik, bukan karena apa-apa. Supaya orang itu terlatih, nyaman dengan Allah Swt. dan kuat Kalau termasuk, kalau boleh, kalau sering cerita banget, kecewa kalau itu, orang boleh kecewa. Wong ngapain muliawe, entah ini ngomong neng panggung, mau ngaji bukan tentang neng panggung diundang, itu biayanya mahal. Ria nih ngobatin jaja ikhlas zaman bapak Yumi, Budega Law Bahani itu ketemu ngaji, orang takut yang ngaji, saat ini ngaji loh. panggung, sound sistemnya rapi, dia ini kecewa, MC-nya maklaran yang kecewa, repot, <tuh dunia> beragama itu menjadi mahal, pulau itu sering ditanya sama sebagian dia, kenapa Agus Jinan tidak jaga protokol dalam ilmu kalau cerita dulu Rasulullah SAW ini melampah-melampah, ini melampah-melampah ini tiang biasa nyegat, nyegat di tinggalan. ada perempuan Imro'atun min Khos'am ini Nabi pas masih berkendara masih di atas unta. Ya Rasulullah innafari latawah ala ibagi adrakatabi ad sehon kabiron layas tatiu ayas tam sika ala rohila wafirya wafirya ayas buta ala rohila ini terus nabi tersinggung Tak kok ninggalan, soan, gak gulon kok nganteng pulau ten. ini sering, mampang-mampang -mamp pasar pandangan, kalian anak pulau, sering ketemu ibu-ibu kok -ibu gus, beneran ketemu jenengan Berarti soan, apa apa, badai tangklet, anak pulau ini istighad senangkin ya, gak repot tak jawab, kalian nganteng-nganteng anak ateng kei latihan, kok disumar-sumar faruk buatan sakit, mutola ariin Gaya ini ngongkong sopan bom ya sini yang betul asyik nih. Ini tuh jelas di jalan. Ya Rasulullah, jengani bagi haji, sayang bapak kulon ini pun ku lumpuh. Tidak bisa ikut haji. Apa saya bisa menghajikan beliau? Jawa Nabi, na'am, ya bisa. Semenjak itu dikenal ada dua haji amanah. Satu satu orang yang sudah meninggal, Kedua yang masih hidup tapi ngomong lumpuh. Disebut Hadjul Ma'adub. Hajinya orang lumpuh. Dan saya di mana mana kampanye ini. Supaya ada kesadaran. Kalau secara teori nggak mungkin haji. Ini saged sakit diamanahkan. Meskipun belum ngomong meninggal. Itu disebut Hadjul Ma'adub. Nah untungnya begini. Haji Ma'adub. Ini wonton masjid. Diwan saya. Sekarang itu fatwa itu kalau nggak punya otoritas juga didengar. Rotot, rotot. kalau jenengan kadung meninggal itu kalau tidak niat haji tetap sama Allah ditulis tidak haji meskipun anak cucu jenengan menghajikan karena menghajikan orang yang sudah meninggal dan tidak niat haji itu hanya untuk mengesahkan warisan karena sebagian warisan ini harus digunakan untuk apa? No? haji tapi kalau jenengan masih hidup dan lumpuh, nggak mungkin haji jenengan berkontribusi niat Kesong kayak riutualku daldo haji ku, inovasiku daldo haji ku. Dia ikut berkontribusi. Lalu kalo sering kampanye monggo kalau masih hidup tidak mungkin haji. Ikut memutuskan sekarang juga haji. Namanya haji nobo makdut. Sehingga dengan ikut komitmen niat dan ikut memutuskan. Di kurien dia namun nobo kan cerita kok, berapa cerita bapak yumi ikhlas, baju ikhlas ini kok nabi ketemu tengdalan di kita kok ya? orang sang nanti ini basul masail terus untuk sangu untuk bau diom, untuk panggung ruwet, kerepotan nah dulu basul masail itu hanya untuk diskusi masalah Tun Muhtamila. satu keputusan pekes yang memperkanan memperkiri itu memang butuh diskusi karena memang ada kemungkinan A kemungkinan B kalau enggak perlu diskusi Memang kawalan wahid itu dulu ya seketemunya dijawab. Saya beri contoh Mas Faruk. Supaya sama ngaji tambah takib. Misalnya begini. Saya ini kalau sama Gus Ma'il, Mas Ma'il. Yang harus hormat siapa? Kalau menurut struktur keluarga pulau, pulau ini pernah nom. Tapi nak nggak struktur umur. Ambil mau dari pengurus besar mau dari. Yang baik yang hormat kulau. Lalu yang dipakai yang mana? Struktur umur apa? Struktur keluarga apa? Struktur alim? Karena kita pasti punya status di bab alim-alim ini, di bab umur bagus ini. Tersamain ketemu Wong melarat itu fadilah luar biasa. Wong suge fadilah dermawanya biasa. Kalau dua orang ini ketemu yang harus hormat siapa? Saya melarat, hormat Wong suge, Wong suge berarti melarat. Buatan saya agan ajarin bapak ulangan. Ya. Wong melarat tuh matur turun bapak. I, enak udah diwong sugeng, poso, rausaker, jo, tengok-tengok nengomongan, tadi malam grib. Nao wong melarat tuh wes poso, macul, duro, repotnya kaya nopo. Terus spontan wong sugeng, ini jawab yang sugeng? Enak wong melarat biasa ramangan. Wong sugeng wes sok pecel, awan rawon, sore sidik nyate. Jadi yang ditinggalkan banyak. Nah samin kan biasa ramangan. Nah, itu muhtamil. Setelah didiskusikan, ternyata sama-sama repot. Nah itu yang perlu musawaroh, ada masalah yang muhtamilah. Karena memang kita tidak bisa menjawab dengan kawalan wakidan atau dengan al -mansus. Nah, dulu, ini cerita dulu. Ada ibadah-ibadah yang Musma sah. Misalnya kita kalau sujud kan dilatih. Umirtu anas juga ala sabati akumin al wal yaden warubaten wal kodamen satu yaden dua dua kodamen dua berarti 7. Kalau anda sujud melibatkan anggota tujuh itu disepakati Nabi. Tapi ulama dulu zaman Imam Syafi'i, beliau zaman ngarang al um itu sudah ngeper. Wayah tamilu ayat sih sujud bil jabhati fakat. Li an-nabiyya da'afisu sujudi saja talakah wajib, walam yagur al-yadain, warubatan wal kodame. Bisa saja sujud itu cukup, bijaklah sudah cukup. Karena Nabi ketika berdoa hanya mengendikan saja talakah wajib. Nabi tidak menyebut dua tangan, dua rubatan, dua kodame. Nah ini namanya muktamil Nah kiai-kiai kita, guru-guru kita, katusi fa'umi, katusi bahani, ini aku nggak mau resiko. Kamu nyari yang mesti sah. Ini tujuan melibatkan tujuh, tujuh anggota. Tapi untuk orang lain yang mungkin tengdeso deso terbelakang, kamu pakai kaul yang mungkin sah. Dan itu menjadi adat guru-guru kita. Kanggawa EJW Disiplin, Kanggawa Melio, apa? Longgar. Karena kalau tidak begitu, kalau ilmu Anda tidak cukup pakai standar itu, yang nanti orang-orang yang sujudnya angkrang-angkrang, Pak. Terus dihagabat, apa? Nah, jaga perasaan itu modelnya Rasulat. Nah, itu cerita keilmuan-keilmuan yang enggak boleh enggak. Terus Niki dia ampun jalan iri, terus Mbak Uling, Mbak Pulau, duit pulau ini kok gagal dikit, Mbak Mukit Niki, apa ini? ini. Bahannya itu mie nih, Ibu Pulau. Terus Pulau Nang Udang, Ibu Bang, Udang Niki Emas. Terus Pulau Nang, kalah Alatuwo. Tidur ini, yang kebocor kalah tuh, orang tidur ini. Pokoknya, cepat menangis dulu ya, tanggung-tanggung itu buatan. Kayaknya, apa harus ngarah tekuk? Faruk tuh buatan kayak efeknya, alumnia-alumnia, kata Mas Adam, Mas Wasit dari alumsi ini buatan ngangkat. Buatan terdaftar tengah, Mahfud. Lain ambang nih, kawan mau oh, ternyata yang ke udangan, aku awas, ini ketemu kalau lagi, usbuk-tetut, ternyata, tetangga liru, jadi <tien> memang, kisah ini mbah, ngamuk, <tien> terus ceritanya kunanya kuno, itu, berfekih, berislam berfekih, itu harus luas, karena kalau tidak luas, tidak luas itu, kita jadi yang repot. pot, misalnya, saya beri sekian contoh yang, fikhun muhtamilun, ada beberapa teori, kan ada usul peke, ada koedah pekeh, juga ada pekeh mateng. Misalnya jihad. Jihad itu diterangkan di kitab I'an atau Tolibin itu wajibnya karena apa? Fardun wasa'il lalmakosid. Untuk supaya kita tidak kan musuh itu memang kita harus kuat. Dulu nggak kebayang zaman Belanda datang ke kita kalau kita tidak jihad dengan makna angkat senjata. Tapi setelah era modern ada diskusi, ada dialog. Dia seperti itu sudah tidak. Tapi adu argumentasi. Jika Kitab Yana mengatakan fardul wasail itu tidak bisa menjadi hukum permanen kalau sudah hasyolal maksud. Kalau anda ingin mengangkat Islam dulu itu ya karena musuhnya pakai senjata kita pakai senjata. Kalau sekarang kan enggak. era modern ada diskusi, ada argumen. Masuknya di ayat kul falilahil Bali, Allah itu selalu agamanya gilalah logika yang mapan. Saya punya sekian contoh cerita tentang logika. Dulu awal-awal Rasulullah dakwah itu mengajak ilah-ilahin wahid. Kata orang-orang kafir, aja alal alihata ilah wahidah, Muhammad itu aneh, problem kita banyak, masalah kita banyak, waktu hanya satu. Apa cukup untuk menyelesaikan problem kita? Jadi dulu orang Arab tuh mirip orang Cina. Ini Tuhan bagian hujan, bagian petir, bagian BPKB, bagian pegajian itu. Itu tuh hanya beda-beda. jadi kok udah <tuh> pinter. Tuhan bagian nangani idadari katanya Mas Ma Nah terus, ya sudah logika itu matang sekali. Jika mereka diajak ke Tuhan satu itu, mereka bilang indah adalah syaud ucap Itu teori yang aneh Tuhan satu Kompromat kita banyak, kok hanya-hanya satu. Solusinya hanya satu. Lalu Nabi mem membalas dengan hujah. Kata Nabi, kan kamu jadi buruh, jadi pekerja. Kemudian majikan kamu banyak, perintahnya beda-beda. Dan yang kalau tidak dituruti marah. Kamu nuruti satu, meninggalkan yang, yang satu. Menuruti satu, meninggalkan yang satu. mengabaikan yang satu. Enak mana, punya majikan banyak sama majikan satu. Ya enak satu Muhammad. Mereka masih bilang Muhammad, belum Rasulullah. Terus kata Nabi, begitulah. hukum dhukum hukum. Tuhan kamu itu tuan kamu. Kalau banyak-banyak kamu yang bingung. Ya sudah, Tuhannya satu hadar. Itu hujah. Bukan pakai pedang, bukan pakai kekerasan. Akhirnya menjadi ayat. Loro gawau rojulanti soroka fi syuroka suna. Warojulan salamal li rojul. Hal jastawiannya masalah terus kata wah oh, alhamdulillah. Nah sehingga kalau kita ngaji muin yang ngaji ana sih ngerti jihad itu wajibnya itu fardul wasail lalma Ya sama kalau wasail itu bisa diabaikan kalau ada konteks tertentu yang cukup pakai sama-sama hasil apa maksud? Misalnya begini nahi mungkar melarang terjadinya mungkar. Itu yang penting itu meninggalkan mungkar bukan melarangnya tapi meninggalkannya. Misalnya malam ini ada malam ini misalnya ada dandutan yang pakaiannya seronok misalnya atau apalah. Kalau dandutan Islami nanti jadi bingung. Maksudnya yang nonton ini haram apa enggak ini nanti Mas fatwanya bingung. Misalnya yang karwan haram kan kita beri contoh atau apalah dandutan atau yang lain dengan pakaian yang tidak pantas. Tapi kalau pantas ya, tidak tahu saya hukumnya. Tanya Mas Warid terus, GIA itu kan senangani jagungan, mataan, kadang rokok-rokokan. Tadi Mas Mas aku lagi ngelot ngelot nggak dalam. Karena kalau kita ingat, memaksakan tidak melihat itu berat. Saya tidak bunyi jagungan, bikonco, wosetak, pokoknya cowok, bos, seka, bos, jagungan, pokoknya nggak penting. Tapi ngerti-ngerti esok dan berhasil meninggalkan maksiat. Jika kenapa GK itu suka jagungan, suka guyon semalaman. Saya sering ditanya orang-orang Islam Kota. Kenapa sih Gus NU itu senang jagungan masaan semalaman. Karena untuk melawan tidak ingin maksiat itu berat kalau kamu ingat-ingat. Saya -ingat tahu kok lu menarik di bang. Yang di rumah misalnya. Macam-macam lah. Mau jenis seliranya wong ngelanan. Tapi nak terus ditinggal masak terong terus ngopi-ngopi ngelalat sok elpola ngerti-ngerti so Ngerti -ngerti maksiat itu itu lebih gampang itu namanya al inqiyaf anin maasi makanya saya bin bila Salam punya teori innalaihi naermu nalmuksona til kenapa orang baik disebut ghafilat orang-orang yang lupa karena untuk melawan ingin maksiat itu harus bil asbak asyalhilah dengan faktor-faktor yang menyibukkan makanya najinan jadi orang melaratusin senang. Jadi orang juga yang senang. Baru kayak orang-orang itu sibuk boleh ekonomi, itu WA Orang yang tidak makhrumnya, yang tidak halal itu serakobar. Gara-gara maafan itu daftarnya banyak. Daftar yang kepingin si bidik. Artinya, anggap saja dalam kepikiran itu ada asbab. Ada sebab yang tidak-sibuk, tidak maaf. Ketika Anda kaya, anggap saja ada sebab yang menjadikan Anda bisa dermawan nah ilmu seperti ini di pondok malah dipelajari jadi kalau suwun kalo bolak balik matur kenapa baik sama banyak orang kalo nu sering wat tentang gotoh komati kalo sering cerita kalo sering lepas nazar gotoh komati ya ini kisah saya saya sangat ibu june nganti protes ape opo lebus bujuku sungi sungi lu belok tv sungi sungi baru tv yo turung orok kok jenar puji puji ape terus saya bilang saya ini peneliti usul fikir kata saya kalau ada orang tidur, itu gelarnya bukan tinggal dahajut dan tinggal mitir tapi taro kalma asya orang ini berarti tinggal doa, oh, masya susah ya aku sih husnudun. jadi kalau nak Pak Umar Faruq, kiyai kiai iska, sekarang mau kiyai dengan jari pun mau kiyai dengan kiyai iska muntung, kiyai ini bicara terus orang ini, jadi puji Masya Allah, huwa sholihun jadi aku <tara> taruh kalma asya, semalaman tinggal semua Masya. Karena hanya dengan cara logika usul seperti itu kamu tahu kualitas ayat wamin ayat mana mukum bilaliwana. Tanpa ayat itu kamu tidak tahu. Tanpa logika itu kamu tidak tahu. Wong ayatnya pangeran kok dimau contohnya mana mukum Secara medis ya kita butuh istirahat. Sistem tubuh kita butuh jeda. Secara peges barokatun naum nikutarful mas aku ingin nih Mas Umar, Ismail jadi kiai itu katus pulau punya pandangan yang luas hingga menghormati yang lain itu gampang Ono wong turu suka tahajud, itu kiai apa ngeplok nak turu ya kiai tenang, Nih ninggal maksiat lu top ninggal maksiat itu top terus turu yo ya penting mesti penting semakin rana gulani itu turu apa <laughs> wiridan malang ngerani salah tertarik wiridhan, mau menjaluk Ku mau malaikat Mikael tuh nak onku susah mesti jaluk. Karena hubungannya dengan pangeran jaluk, doa singwiritan ku lo senang, ku lo senang mujib pangeran. Soalnya wabiyamji ada terkewarin dua nafsi, ku lo tuh jarang jaluk pangeran. Wong ku lomba mau kerjo setengah menit, jaluk gaji isin. Pantas sih jaluk gaji kerjo 8 jam satu bulan jaluk gaji. Dua mau menikmati orang-orang ya Allah, akti ini kagawa-kagawa, ini orang rada yang tiga, itu Terus, buatan kalau kita pakai ilmu itu semuanya menjadi muda. Kalau pakai ilmu itu semuanya menjadi muda. Dulu, para nabi-nabi dulu itu cara pandang itu pakai keilmuan. Dan itu yang disebut, ulfalillahilhutjatul balil. Kalau punya sekian cerita tentang logika-logika yang dibangun ulama, ya kayak tadi misalnya sujud. Sujud itu tujuh anggota harus terlibat, itu sah. Tapi nyatanya Nabi pernah yang pengeran hanya ngedikan saja dalaka wajhi walam jazkur al jaden warubatan walqodam. Terus kedua masalah murtad. Untuk menjadi murtad itu orang sujud ke selain Allah. Maka saya murtad, ngenteni tujuh anggota tubuh. Sekedar wat, ujab, ha? Keselain Allah itu bisa berstatus, apa? No? Murtad. Nah itu namanya fikih yang muhtami. Tapi guru-guru kita, meskipun bacaannya banyak, tetap ngadari kita sujud yang tidak resiko. Ini aku pakai tujuh, no? Anggota. Tapi jaga ini orang desa-desa, mungkin lagi latihan Islam, cara ibadah buatan apa sem sempurna. Jadi kalau cerita, cerita logika-logika. Ya. Nabi Wah Ibrahim salam, Nabi Musa, Nabi Isa. Itu kadang-kadang saking senengi pangeran. itu pangeran, ya diwarai. Tapi buatan kronong lama, buatan dia saking senengi. Tapi barokahnya itu lahir feke-feke yang sekarang diwarisi umat Rasulullah Wasallam. Bapak kulah itu sering nak didik kulah itu. Kanjana nong fase hara. itu haram, mau mereka atau nakal, tidak diwali. Bina orang fase itu HP, iso bina anak kanjana. Itu mulai 6 muter, kalian diwali. kanjana nong fase itu gak boleh, nanti ketularan apa? Fase. Tapi kalau bina orang fase boleh enggak? Bina loh. boleh, kan? Bisa sunat, bisa wajib. Tapi kok iso bina anak kanjana. Meskipun agak berjudi, singkatut sopoh. Nah, singkatut sopoh sing sholah jadi fasek apa sing fasek jadi solek. Nah dan seperti itu muhtamilun. Hmm, karena kita mau hukumi sunat, juga boleh sing sholah jadi fasek. Ngukumi haram, ternyata banyak dari pertemanan ini, sing fasek jadi solek. Ada hal-hal yang kita tidak perlu ngambil keputusan, karena ini nanti diuji di lapangan. bab itu Nabi itu nggak pernah ngambil kesimpulan baku di halal yang sifatnya no, sosial. Ayat fa'kuan humwasfah ya banyak, ayat tegas ya banyak. Ayat setengah tegas, setengah nggak tegas ya banyak. Karena di bab-bab sosial itu ada muktadul hal, ada kondisional. Nah ini yang masalah-masalah sih. Wow didawakan Mbak Bet, Mbak Fayumi, Mbak Hanid, itu senang ilmu sejarah agak unik tentang keluarga Kulo. Ibu Kulo namanya Yohanes. Yohanes itu nama ibunya Nabi Musa. Kebetulan punya Mbak Minduan, namanya Yohanes juga mondok, mondok tentang Joso. Terus mulai ini tuh Mbak Kulo, terus rapi, terus Mbak Ul, bulet Kulo, terus Mbak Jo, Mbak Muket, Mbak Fat, Mbak Fa'umi, terus Mbah Hani kerjaan adri to Kulo. Aku di Bucol Loro aku ahli falak berlian. Mbak Muket gak ahli falak, Mbak Fa'umi ahli. Modelnya anak EB-ber aku nak cerita nih Alime siapa Hai Kau masih konding Pulau Rara Lakuan Gus Gus Pulau roh. Apal Jadi berarti cerita nih Alime apa itu EB-ber tawadu EB-ber Beberapa apa? ruh Apal Teteh Pulau Suwana Di bab-bab tertentu itu baca itu harus baik Pulau Gadah Kitab namanya Silyatul Aulia Ini cerita terakhir gue Wonten orang tabiin itu alim alama, miman yutawat selalu di orang yang termasuk dipakai wasilah, Sangking solai. Naminnya Muhammad bin Ini niku muridnya Jabir bin Abdullah. Niku nak wanten tiang fasek mati, tiang fasek mati misalnya Yunusaiwono, Wong kok mati oplosan? Niku kesusunya lati. Padahal mainstream ahli fikih saat itu, kalau ada orang fasek meninggal, sebaiknya yang sholat jangan banyak banyak. Mau enggak syarat Bu Guru Verdunowo, Kifaya? Kita lagi. mainstream fatwa saat itu, nak Naanong fasek mati, Sing sholat atau syuaknya aja. Mau enggak syarat Bu Guru Verdunowo, Kifaya? Nah ini kalau semuanya ikut mensolati, dikira kira ada bedanya orang soleh dan orang nopo, fasek. Tapi Muhammad bin Munkadir itu orang yang kesutut ke, ditanya, Lima jatuh sol di ala halal fasek. Kenapa engkau begitu seneng, begitu semangat Dolar Tiong fasek. Jawabannya unik, di luar juga banyak orang. Kulapal, jawaban itu. Ini astahi min Allah. Ayya'lama minni anna kudrotahu ta'jizu an ahad bin min khalfi. Itu yang dipakai ke-kejawa. Aku itu izin dari pangeran. Nak kalau fase kemudian Allah melihat hati saya, seakan-akan Allah itu pasti tidak maafkan dia. Jadi intinya beliau datang itu sebagai kepastian tauhid beliau sendiri bahwa maaf firouzuhu wasiat kullase warahmatuhu di ammat kullah lagi lagi NOK di Jawak itu ketemu orang fasak tidak mau niscaya sekarang fasak nanti soleh yang sekarang soleh ya Naudzubillah mindari saja suatu saat tidak soleh wong barang sosial mesti capek kayak apa dulu Umar ingin bunuh Nabi tapi malah dapat nabi no? hidayah kayak apa Khalid bin Walid panglima yang menjadikan orang Islam kalah di perang Uhud. Akhirnya juga jadi orang Noh, Soh. Jadi intinya itu, Kekijahwa itu tahu itu. Sehingga beliau-beliau ini, Kandaran Nyonsau, Uang Fasek, Kita tenangkan. Tapi dalam kotak Gina, Saun lagi dalam kotak Gina, Bukan melegalkan. Saun lagi dalam kotak Gina, Bukan melegalkan. Karena Allah bisa saja, Mandu dia menjadi orang Soleh. Bukan seperti orang lain, Setiap orang fase Dikafirkan, difasekan. Seakan-akan tidak ada harapan tobat. Nah ini yang menjadikan tambah susah kan makanya dalam sebuah riwayat dikatakan siapa ala nabi hukum bil fakih kamu tahu orang yang paling ahli fakih paling pinter jawabannya kila, jawabannya nabi wakila ali itu dalam ilmu hadis ada mengatakan itu dawe nabi wakila dawe ali, apapun itu dawe orang lah malam nas min rahmatillah walam yu'ayizum min rahmatillah jadi malam yukenitillah malam nas min rahmatillah orang pinter itu siapa yang tidak bikin orang lain putus walam dan yang sedang soleh pun tidak merasa sok-sokan memiliki allah subhanahu Ta'ala terus orang lain si itu juga yang menjadikan kita kita ketemu orang soleh hormat, ketemu orang fasik respect karena berharap suatu saat rubah itu yang diriuh rasulullah saw ketika orang toif ya bani abu pokoknya orang toif Kayak begitu bencinya sama Nabi sampai melempari batu ini itu terus malah jibal ingin menghabisi mereka kata Nabi apa jangan inilah arju min biasa saja bapaknya begini tapi suatu saat anak-anaknya jadi orang yang luar biasa. dan itu yang sekarang kelihatan sering ada wisuda tapi itu yang nangis itu bapaknya. Ke sekolah motor koran wirai, so kau anak kolo hafal Quran, koran, apa kolo diungiti? Kuat dah, konco susah ke motor kita, bapak ini buatin roh Arab. Dari itu harapannya nabi ya seperti itu, nak bapak era kena gendong kok? Aneh, abon kaktus kolorian, kolorian ke konco mondok nuang kaler akaruan. Rian kan beneran deh, bun, bapak edisi surah hati, anak enakal. Buat saya tenang, bapak emisi surah hati umur saya tenang. Bapak kolo buta huruf senang maaf. Gue mau ntar nih, mau dua, mau ulang tahun nih, sama sop pinter. Kampung Pulau terbelakang, besi, sotanya lucu, saya ke poin triple. Dan waktu aku ulang kalian, kalian bisa mau cemasan, masa nong sopo? Dia tiang kaca. Tapi apa pun ini pulau Suhun. Wow, kampanye ini babat. Wow, tawasut, tawasun Kampanye PBNU uap ya, Nah, suai kampanye, sebagai hasil tiang sakit Cis, tiang. Yang babak pulau ini. Terkenal minter ngaji. Nah, ini kalau dinyali gitu. Bapak aku terkenal ngaji juga. Gus Ismail Gus Umar. Udah dinyali. Uang itu kudu siap diri tambahai. Mergorano wang atik. Kecuali memaklumatkan diri. Wattaba'ku millata'abai. Ibrahim wa Ibrahim Wa Ismail wa Ishaqo e. Jadi, wa Ishaqo wa Ishaqo. Jadi wattaba'ku millata'abai. Ibrahimah. Terus wa Ishaqo wa Yaqob. Aku itu anot bapak-bapakku. -bapak. Bapak bapak-bapakku luar biasa. Ibrahim. Ishaq. Yakob, kita tahu Nabi Yusuf Yusuf bin Yakob bin Ishak bin Ibrahim. Tapi ojo bangga kehormatan bapak itu kok tuwat tabak tu anut. Bapak yang alim ya melo alim, bapak yang alif alam isof alam. Nak bapak untuk salam tablet Raboboh ditiru ya Raboboh. Moton to repotet kok ranto seneng ya gak apa-apa Islam tuh fit dunia hasanah. Bismillahirrohmanirrohim hasan. Ojo kok fit dunia hasanah iklim Barang bapak yang ngalim, bapak yang ngalim, ini aku mau bisa ya, ikut, orang lain waktu ini aku mau Kalau kita tafsir bedoh ini, kitab gadani Mbak Mughit, disilai oleh Lugman, itu sanggih radine duit Kitab tafsir bedoh ini, kalau orang tulisannya basal, basal ini, misalnya ini Mbak Kulo, misalnya ini, misalnya ini, ini misalnya ini basal, kodang Terus Mbak Di'ah anu Mbak Yune, apa ini jadi biut kulau. Jadi biut kulau kula paling barep. Jadi nak menang biut, menang kulau KB. Biut kulau itu barep. Jadi e, gara-gara biut kulau barep, pulau generasi ke-6 ini generasi ketiga, 3 Terus juga kalah-kalah. <tuh> Tapi Alhamdulillah baru kayak barep, menodongannya ngalim, luwih disik. Jadi, sampai pengirahan di atas sirian. Terus. Atas sirian itu, wattabak tumillata abad. pulau sering didawi bangun, Ketika aku mulai ketok ngalim. Aku baru kayak babamu lasem, babamu kajet. Mergo Allah. Aku tidak ada generasi. Kecuali Allah nyebut. Bahwa baik sih. Bariku lagi. Amma alhidayah. hidayah Gini kok Allah nyebut. Ula ikalladzina an'amallahu alihim minan nabiyin. Orang-orang baik. Orang-orang baik disebut. Bahwa Min zuriyati adam. Wa mimman hamalna ma'anu. Terus. Wa min zuriyati ibrahim. Wa ish rohim nenbei wamilman hatiina wasataiina jadi allah gak dat nak wong soleh mesti ditelok baik baik nergani ono tanah istilah melarat tetap mulai jadi bapak macam melarat telah susalah zaman bapak yuk melarat kita tetap mulai nak wong buatkan kiai kan kesel istirahat kesel istilah kiai buatkan keselah allah mulai lelaki singkirkan bapak kalian allah lalu allah nak nyebut wong soleh mesti disebut itu baik baik bin suryati adam wamilman hamalna mah. Terus sampe wa mim dhurati Ibrahim wa Israil terus tadi wa mim man Terus, ibrahim, ma israyer, man terus kemudian itu siapa saja? Tapi selagi jek Mbah-mbah alim ini disebut riyen kalian aku. Merga Allah, Allah kepengin ngregani jasane Mbah. Sampe Rasulullah sing sayyidul khalqi sing mesti wong apik, ketuhane dhasar, tetap disebut millata abikum Ibra. Terus niki dia cerita tentang Gus Gus, tentang Neng, -neng Kertane, Ojo Niro Mulyane, Tok Joniro Ngalime. Mulyane ngwanya Nalu Mening, ambil Gus ya tetap nyucuk cowok oh, ya, hormat, mantu ya nyucuk serawer, wali, muram, wari, cucak, cucok. Pasti teguh ya onorekan <laughs> ya, ya. kafe wo ya, anak nopo, onorekan. Tetes wonton, watta ba tu milata afa'i, Ibrahimah, wa Ishako. Bayaku, jadi yo ya nyebut tapak, nah, tapi yo ya nyebut watak pak. Ojo nyebut, mbah bayi guaga, tapi buatan apa? Watak pak. Oke, eh, ini kemauan niki. Niki, pulau mau pun mengatur, mau pun uzlah, pun pamit, unsur acara ini, dan ngaji pulau, ngaji sing gampang kambang mau. ngaji kok repot, ngangguk podium, ngangguk maklar, ngangguk. Boy, nah eskal hukum, tangkrut pulau, ketemu tenggelam, kalau jawab Katau saw imro'atun min Khos Amna lu gampang ketemu tenggalaan ditakok gitu jawab. Maksa men takok kiai Faruk mesti tenggalaan buatan sopan takok tenggalaan. Cukup le ya wow Lalu sering di sekolah alumni ni sarang tentang Papua atau budi Gus jangan uco mati. Saya kalau resiko dari kiai. Mesti yang gerti takok itu Gus ini hukumnya bi. Mbok sore aku sibuk. Saiki guswangi yang takok nggak barengpun kalo jawab ya dijawab diknya kok pintar-pintar adewe -pintar yoramuni dari kulo e, tapi wow, dari ketika ini mbak bat ngekiayu sarat ikhlas nanti ku kulo ya ya e. e, mau gerbang sidek-sidek kan <laughs> sarat ikhlas jadi pulau ini ku urep itu juga gak kaya-kaya no, yang -kaya, rasilas nih juga takut-takuan ya itu mahnya gak ada gunanya no <laughs> ya kata nama wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh